Scoe untuk muncul, bosku. bosku. Oke, okay, uban cacing merah, bosku. Ini udah, mudah-mudahan banyak buangan, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, buangannya gede-gede emang nih. Mantap, wih! Yeah. set mantap, bungkus bosku yeah. Baru review, udah track bosku. Mantap, neng teng coy! Wih, <laughs> jos, Bang, gandos! Wuhui. Di panasan panasan Hai, hai, hai, hai, masih pada di atas benang, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, bosku hai, hai, tuh tinggal tunggu tracknya bosku panas banget bosku kalau ngomongin ini bisa bosong bosku terik matahari panas bosku ya. aneh sampah kali Tampal, tampal, mulai mulai. Oh mulai semangat. <laughs> Dia kemederan sana lah. Wah, azan azan zuhur. mana? Wis trek lagi bosku. Wah, kumisnya kecil bosku. Ya doang nih yang hoki nih. Ya, mana? Oke, mantap senyumnya pas gue <laughs> tapi miring, strike mulu <laughs> pakai umpan dong kamu mau ngakam ada ya, penang-penangnya yang kayak ya? gantus gantus mantap coba lihat susah amat gitu dikecek-kecek itu, dikecek itu. <laughs> tuh nyakutnya begini ngepang waduh udah makanya kecil mang, kontesan sejak mulu.